اللهم تل وتل ومارك على سيدنا محمة للجوم وردت وصر في سير الأسماء والسخاب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah Wa ala khawla wa ala kuwata illa billah Amma ba'ad Saudara-saudaraku semuanya Sasgah bersubreker Semoga Waalaikumsalam Bagi dengan semuanya Selalu dalam hidungan Allah SWT Dapatkan rezeki yang berkah Barukah berlimpah Setelah pergi ke Mekah, ke Madinah Bisanya bisa buat beli sawah Dan menjadi keluarga yang sakinah Mawadahwar ma'amin ya rubbalalamin Saudara-saudaraku semuanya Di malam yang berbahagia ini Saya akan uh, Mengijasakan sebuah uh, Apa ya Memuan mm, Untuk menghilangkan Berbagai macam penyakit Baik itu penyakit dokhir Maupun penyakit batin Penyakit yang diakibatkan oleh gangguan sihir maupun gangguan secara medis, Insya Allah saya sudah memperhatikan beberapa kali dan ini sangat tajam sekali, Insya Allah Mujarab sekali, Insya Allah. Yaitu yang perlu sampean lakukan yang pertama mencari buah kelapa atau membeli satu kelapa muda, setelah itu Kelapa mudanya dibuka Lalu Dikasih kunir Lalu dikasih madu dan dibakar Lalu diminumkan orang yang sakit Insyaallah ini untuk berbagai macam penyakit. Jadi yang perlu dipersiapkan Yang pertama kelapa muda Yang kedua kunyit Yang ketiga madu Jadi nanti kelapa mudanya dibuka Setelah dibuka masukkan kunir yang sudah diparut kunir cukup satu gini saja satu saja parut lalu diambil airnya dimasukkan ke degan tadi dan ditambah dengan madu tiga sendok setelah itu dibakar lalu diminumkan orang yang sakit Insya Allah yang sakit akan segera sembuh lakukan Minumkan ramuan tersebut selama 41 hari Diminumnya malam ketika menjelang tidur Insya Allah mampu menghilangkan berbagai macam penyakit Insyaallah Mungkin yang belum jelas bisa saat ditanyakan lagi Insyaallah Tiada Muhammad ini nur Wali, wali, wasihi, wassalli. Allahumma Asma'in wasifati walali Wa ala alihi wa sohbihi wa sallim Allah, سيدنا Muhammadinunur isati Ummu musolli sanim mangga Catatan yang tadi saya catatkan, kita saya rido ikhlas dan semoga bisa memberikan manfaat untuk semua saudaraku. Yang jelas yang pertama Siapkan degan, degan itu kelapa muda. Terus setelah itu kunyit cukup satu jari gini saja. Lalu kunyitnya diparut, setelah diparut diambil airnya satu sendok, bacakan selawat 17 kali tahan nafas. Setelah itu masukkan ke degan tadi, kelapa muda tadi. Setelah itu tambahkan madu 3 sendok, lalu dibakar. Setelah dibakar, setelah sudah panas kulitnya sudah berwarna coklat setelah itu nanti ditunggu dingin, setelah dingin diminumkan ke yang sakit ini bukan hanya untuk, untuk penyakit tapi juga untuk bisa untuk kesehatan dan kesegaran menghindarkan dan juga insyaallah mampu menghilangkan berbagai penyakit, penyakit tohir maupun penyakit hati. semoga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku tetap jaga tali persaudaraan kita semuanya bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-elawas, saya segitu Allah. Kami tunggu, monggo yang mau silaturahmi main ke padepokan ini.